Dulu aku suka padamu Tapi kamu tidak suka Anjay, emang ini mah Musik Sebeo <San> Tapi kamu tidak suka Anjay, emang ini mah Musik Sebeo Tidak, <San>